Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, rahayu, sagung, dumadi. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan video pengalaman saya menapaki anak tangga dari Candi Mahkuto sampai Candi Sepilar. Area situs ini terletak di lereng tenggara Gunung Arjuna. Atau tepatnya berada di pos 5 sampai pos 6 Atau pos Candi Magu Toromo Sampai dengan pos Candi Sepilar pendakian Gunung arjunovia via jalur Purwosari Yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Indonesia Ketika saya akan dan sedang menapaki anak tangga, seolah saya disambut oleh puluhan arcanduwaro pollo yang banyak tersebar di sisi kiri dan kanan anak tangga tersebut. Serasa tercekam oleh kemegahan dan keindahan dari anak tangga tersebut yang diiringi di samping sisi kiri kanan. Arca Rapala tersebut banyak yang mengatakan kalau Candi Mahkutoromo beserta anak tangga dan Arca Rapala dan juga Candi Sepilar itu berasal dari kebudayaan era Majapahit. Namun saya berpendapat lain. Mungkin bisa jadi Candi Mahkutoromo maupun Candi Sepilarnya adalah berasal dari era Majapahit. Tetapi tidak demikian dengan patung arcaan suwaropolo beserta anak tangganya. Saya yakin itu berasal dari kebudayaan yang lebih kuno lagi. Coba bandingkan arcaan suwarabana yang ada di Singosari dengan suwaropolo yang ada di sekitaran Maguworomo maupun candi Sepilar. Terlihat sangat berbeda. Kalau di Singosari, terlihat ukiran maupun patahnya itu lebih bagus dan lebih jelas dan detil. Tetapi kalau yang ada di Candi Sepilar maupun Candi Mahkutoromo terlihat lebih sederhana atau sangat sederhana sekali. Namun Candi Mahkutoromo maupun Candi Sepilarnya sendiri, desain maupun ukiran dan patahnya itu terlihat lebih detail dan bagus. Dari sini saya mempunyai hipotesa bahwa di era Mojopahit terjadi renovasi atau pembaruan dari kompleks atau area percandian di sini dengan menambahkan dua candi yang lebih bagus, yaitu Candi Mahkutoromo dan Candi Sepinar. Dan arca luar tersebut adalah berasal dari bangunan bundeng berundak yang berasal dari era neomegalitikum atau zaman batu besar baru Lantas kebudayaan apa yang ada di era neomegalitikum tersebut? Apakah itu adalah situs dari sebuah agama kuno di tanah Jawa yaitu agama Kapitayan? Kapitayan sendiri adalah sebuah agama kuno yang ada di tanah Jawa Yang ada jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa Dimana tokoh semar atau yang juga dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Dipercaya sebagai penyebar agama Kapitayan ini Apakah memang demikian? Sejarah adalah sebuah tafsir Tafsir mengenai masa lalu dan tentunya ada banyak tafsir mengenai situs Candi Mahkuturomo, Candi Sepilar, maupun arca Arjanduara Palanya tersebut. Terlepas dari benar dan salah, setidaknya kita tahu bahwa bangsa ini mempunyai budaya adiluhung, Punya peradaban besar di masa lalu. Mari kita lestarikan situs sejarah ini. Menjadi pelajaran bagi kita semua Dan sebagai pemaju semangat untuk lebih maju lagi Dan tak kalah penting Kita menemukan dan mempunyai jati diri bangsa ini kembali Dan diharapkan bangsa ini akan menemukan kejayaannya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia Jaya Wijaya Wijayanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Rahayu Nir Sambikolo